Tawa kakakku hilang Dan biarkan dia rasa Tidak ada usut kesengajaan Pembunuhan Bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Kenapa? Karena kakakku sudah dikositif kan. Yang dari penyakit payudara Kenapa? Anggaran pemerintah besar Pak Jokowi sangat baik mengeluarkan anggaran untuk kopi. Luntang ante -ante dia berteriak-teriak demi nyawa masyarakat Indonesia raya ini. Tapi anti-anti ya kurang ajar. Mereka lah yang tahu itu. Mereka lah yang menjalankan yang sebenarnya. Tanya adalah masing-masing hati nurani masing-masing. Sekarang dokternya di mana nih Pak? Mana dokter yang sampai sekarang kok belum Kita menunggu dokter nih. Dokternya mana? Tadi menjanjikan mau. Kita menuntut keadilan klarifikasi. Apa perlu kami merahkan ini semua? Apa perlu kan itu? Di langsung kali ini kejadian ini. Ini sangat-sangat nah, memalukan. Begitu sebuah rumah sakit ini di Kota Medan paling besar rumah sakit pemerintah. merahkan aja ketua. Rumah sakit ada pemilik. Merahkan, merahkan aja. Ternyata begini rupanya Begini rupanya kita dijanya. Di mana hati nurani kalian? Dokter, dokter, Kenapa dokter, dokter, pecah ke ya. kepala kakak saya? Makanya Ibu dokternya. ini lasa? Nah, makanya, Simpel jawabannya. Dokternya tidak berani keluar atau bagaimana? Simpel ya, kali jawabannya. Ya. Gating -gating ini. Ibu ini terlalu lasa. Dia kalah penyalah lalah. Orang pasti medis. Ini yang ganteng-ganteng. Agak terang lah, wajahnya yang ganteng itu. Giba gitu. dengan dosa. Orang yang menyampaikan unek-uneknya, hey. kaulah larang melarang. Hey, Woi, jangan santo. itu? Si siapa tadi? Oh, binggi, jangan, sandi, jang, sandi. Sandi. sandi. yang melarang Jadi berbicara. Kaulah larang dokter berbicara. Izinnya komandan. Siapa? keadilanmu? Sebagai Ada ruang meeting. Meeting dulu. Mekis. Baru bawa ke publik. Hasil dari pembicaraan dari pinggilan. Ini enggak kuping kau marah toh? gua mana keadilan kalian? Di mana tinulari kalian? Hah? Yang sudah menjadi mayat pun masih kalian buat seperti itu. Nyawanya udah satu-satu. Jam 3 malam aku pergi ke PMM mencari darah untuk kakakku itu. Yang burus ya itu aja. Kalian mati kan sia-sia kita jadi pencincin Kematian dan buruh saya enggak wajar. Katanya ada ada ketenggalan. Katanya positif covid ternyata wajahnya lembam, matanya mengeluarkan darah. Jadi kami pihak keluarga tidak terima. habis dana katanya, tapi kalau ada dekking kita siap komandan butuh berapa kantong? ada. langsung ada. baru satu minggu sudah dapat dana dari PMI 2 kantong untuk kakak ini. kalian buru dia. setengah mati aku jam tiga. tolong di share ya kawan-kawan. baru share, dapat tiga. ini kejadiannya tolong di rumah share. sakit dan Haji Adam malik, malik Medan. Malik. tolong di share. bagi itu bertanya dalam. Tolong kami senang enggak ada darah udah Tolong di-share. Kita pilihan lagi. Mana hati nurani kalian? Tolong di-share ya. Asal ditanya enggak ada darah kosong. Harus ke daerah. Siapa ku telepon seseorang bisa ku dapatkan darah. Meninggal, Meninggal. COVID, tetapi awal penyakitnya penyakit awal penyakitnya, penyakitnya. penyakitnya penyakit Darah aura penyakit kanker sampai darah tetapi karena pertama dia blek payudara setelah kemo dibikin kopi disolasi setelah mati kepalanya bengkak matanya meluapkan darah ada apa ini ada permainan di mana gadilan itu janganlah masyarakat yang lemah makin dipijak tolong dibagikan tahu aku pas putus bodok bodok ditekeninnya Tolong diseru ke grup-grup lain ya. Dibagikan video ini kejadiannya di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Ada kejanggalan dengan kematian nomor saya. bertanya. Dipanggil para medis sama dokter yang menangani. Begitu, pasti tidak terima. Lari satu-satu Okay, bapak. Selamat malam Pak, kami dari Satgas covid Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita tidak mengenal rumah sakit dan tidak mengenal orang bapak ya. Jadi di sini kita hanya pernah ini Pak, tidak ada berpihak ke rumah sakit, tidak ada berpihak ke orang bapak. Jadi untuk orang Bapak, apa penuh kesan orang Bapak terhadap jenazah untuk pasien tersebut. Hmm. Jadi satu orang aja yang berwakilnya gitu. Ikin. Saya keluarganya, adiknya Gandung ya. Hmm. Uh, Bapak dari Gugus. Hmm. Tapi pihak rumah sakit menyatakan saya mau dipertemukan dengan bagian humas. Hmm. Uh, saya mau bertanya, kan? Gimana, Pak Humasnya? Saya ingin berkenalan Nah, tadi kita hubungi. Uh, betul, betul, ini masalah medis yang jawab, dokter aja katanya tadi. Uh, dokter yang bertanggung jawab untuk berargumen siapa? Ya, bisa? bisa, dengan dokter Pak Siapa? benny Si Hombin? tadi saya dengar maafan dokter Benny bapak itu katanya masih praktek atau gimana? kami masih uh, ah sukuas gitu ya uh, jenisnya apa? Uh, apakah bapak bersedia hmm? mempertanggungjawabkan pembicaraan bapak di sini? Dimana? Karena ini akan saya bawa ke ranah hukum. Uh, jaga bapak masa depan bapak. Kawan Bapak yang berbicara tadi, yang di, di telepon di rekamnya terbetulnya ada dikirimkan rekaman Pembicaraan antara Bapak dengan Pak Januari, si reka TSHMH Pengacara top Kota Medan ini, itu tulangku, anak tulangku kandung Nah jadi saya izin sama Bapak Kalau memang Bapak bersedia, bertanggung, bertang… bertanggung jawab dalam pembicaraan kita ini kita jika pembicaraan Nah Pak, saya kan ingin bantu menjelaskan kondisi Saya tidak menerima membantu, Bapak bersedia, bertanggung jawab dalam argumen kita Ah, kalau tidak, dia, ya. maaf, kita argumen ya ah. saya minta pertanggungjawaban Bapak di mata hukum dan disaksikan teman-teman ya. di sini ya. jawabannya siap atau tidak nah. kalau tidak? tidak kita tidak berbicara gitu Pak ya tidak berbicara saya mau minta yang bertanggung jawab maaf Komandan maaf, ya. kumandan, karena nah, dokter, ya. dokter tidak ada yang mau bertanggung jawab kita nggak nah, tidak maaf, maaf. Ini, maaf. Ini, ini bapak nah, ini ya. dokter ya dokter ya Biar Biar. So kalau memang Pak dokter ini sombong bertanggung jawab kita lanjutkan pembicaraan ini dan kita buat secara tertulis Biar nah, ada bentuk fisik bentuk Aku untuk membawakan Kerana hukum Kalau saya pun bersalah Saya pun bersedia di hukum Karena negara kita ini negara hukum Siap, siap. Bagaimana dengan Bapak Bener dokter Bersedia atau tidak Itu aja yang ditanya ah. Jangan nanti kita bicarakan Mentah lagi macam nasi jadi bubur iya. Kita mau masak nasi itu jadi nasi aja lah Karena itu akan saya apa otopsi akan saya lakukan. Otopsi akan saya lakukan untuk nah. saya tidak perlu organnya semua. Benturan yang di kepala itu dengan ini itu akan saya otopsi. otopsi. Nah. Tidak seseluruhan uang saya nanti enggak ada. Ya saya tahu biaya otopsi itu besar. Tapi demi harga diri, demi nyawa kakak saya yang sudah tidak ada itu saya akan rela mengorbankan semua. Mas, Dokter, Dokter tertua do do eh. Do do do do malam ini siapa? ijin Pak, Pak Pak, kita perlu yang tertua, yang seru akun Dulu Tadi saya tanya Pak Dokter, maaf Pak, Bukus. ditunjukkan Bapak dok, Dokter yang terhormat ini tadi rekam jejak kakak saya ini. Kenapa membengkak mata kakak saya? Diterangkan Dokter disuntik obat, mungkin atau terlalu banyak atau bagaimana salah? Tadi tidak bisa direkam karena kami masih sedikit, Udah? Jadi kenapa kepalanya bengkol? Ibu ini lasak. Nah, menurut Bapak yang terhormat, apakah jawaban itu pantas saya terima? Kalau rasa seorang pasien bagaimana kita mengantisipasinya supaya tidak lasa? Saya rasa dokter-dokter yang terhormat ini sudah mengetahui itu apa yang akan dilakukan buat negara. Di Tapi dokter si Hombing mengatakan, ibu ini lasak. Itu jawaban itu tidak saya terima. Kenapa? Rumah sakit jiwa. Pasien yang gila di rumah sakit jiwa disuntik atau digali dia ya supaya jangan itu kan biasa biasanya. Lupa apa? Ya? Pasien dijaga, bukan dijaga untuk mati. Menjaga supaya menjaga hal-hal tidak diinginkan. Seperti yang ini, itu jatuh terbentur. Kenapa terbentuk kepalanya bengkak? Matanya berdarah, hidungnya mengeluarkan darah. Ada apa, Pak? Sebenarnya kematian kakak saya. Mulutnya juga meluarnya? Benar sekali dia mati dengan wajah. Saya rasa tidak. Atau malpraktek. Hah. Maka jangan-jangan orang jangan, yang jangan, nggak ada di situ, kan doa jelas dari pikiran saya. Kan saya tidak mau sebersih itu berargument. Saya mempertanyakan kepalanya dan hidung dan pipinya ini, kuat ini. Sekarang dokternya... Itu saya bertanya Atau tidak? Itu saya tuntut. Gak ada yang lain. Masalah dibilang covid oke okay, Payudara Yudara pasti, memang itu penyakitnya Sekarang yang saya pertanyakan Kenapa benjolan ada di kepalanya Kenapa ininya Kalau kena kopi dia ya, Mulus saja, ada foto sebelum dia meninggal Beberapa minggu yang lalu ada fotonya Mulus Kebetulan kakak saya itu putih seperti tina, atau seperti tina Kenapa setelah mati dia Ada yang tidak pantas Saya lihat di wajahnya Dan di kepalanya Coba dijelaskan pak Eh mana? Habis? Sebelum sedia. Sedia. dilanjutkan argumennya, dokter bersedia. Bersedia kan? atau tidak? Nah, kita gitu, diam aja, kita nah, diam aja, satu atau satu aja. Lihat <tid> apa kronologinya bisa terjadi hitam atau gimana? Kalau mengapa <tid> terjadi luka di pelipis siapa? Kami nggak tahu, kita nggak tahu. Kami dokter nggak tahu. <tid> Oke, <tid> satu lagi. Kalau mengenai mata ibu yang mm -hmm. mengungkap sebelah kanan, mm -hmm. nah itu sudah kami ketemui. Mm -hmm. Makanya sudah kami konsulkan ke bagian dokter mata. Aha. Dan sudah diceritakan itu. Pada iya. nah, itu, itu yang kami ketemui. Iya. Sudah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian tidak mengetahui kondisi pasien? Siapa yang menjaga pada waktu kejadian? Saya mau tanya. Selamat perawatan kan tidak mungkin jam gitu, kami jam situ, Pak. Di mana-mana, setahu saya, paling tidak perawat ada di dalam. Kalau dokter tidak, dokter spesialis tidak, dan dokter umum pun ada. Setahu saya di rumah sakit mana, apalagi rumah sakit pemerintah besar ini, tidak mungkin tidak ada dokter umum 24 jam. Itu non Jadi kalau Bapak, -bapak dokter Denny Syombing terhormat membilang tidak mengetahui itu bodoh, pembodohan. Berarti kita telantarkan pasien di setiap ruangan. Catat Bapak Dokter Hombing siot, apa ya Pak Beni? kita ini live. Ini, ya? ini saya bawa ke tanah hukum dan Bapak harus bertanggung jawab. Dengan pembicaraan Bapak yang mengatakan Tidak ada 24 jam Seorang dokter Atau perawat menjaga pasien Garis bawah itu Makanya saya berargumentar Sebelum kita menentukan pebicaraan ini Apakah Pak Dokter Dennis Hombing yang terhormat bersedia bertanggung jawab Oke okay, kata Pak Dokter oh, Inilah resikonya Sama Pak Dokter yang terhormat Dan ini akan saya otopsi. Saya tidak otopsi semuanya. Kecuali eh, terbuka nanti baru kita ada keranjalan. Mungkin otopsi semua. Yang Saya ini aja scanning kepala ini ya. Saya scanning dia. Oke, Pak Dokter ini, bagaimana dengan Pak Bugus? Kalau penari kita nih Pak, kapan? Kita ini hanya pengawas, Pak. Pengawas ya. protokol kesehatan. Dan saya juga nggak nah. berharap tadi orang Bapak yang datang yang berharap saya datang humas penanggung jawab di rumah sakit ini terhadap pasien. Hmm. Tapi ya terima kasihlah datang Bapak-bapak polisi dari Satpol PP juga gugus dari apa ya? Terima kasihlah sudah menjembatani ini permasalahan ini. dalam kita nih Pak, kalau memang bapak mau otopsi itu itu hak bapak. Nah, ya, kalau ada bukti buktinya silakan. Iya, nah, okay. di... nah, Jadi oke. sekarang saya merasa sudah siap pembicaraan kita kan. Nah, sekarang saya mau mengadakan otopsi, tolong dipandu kemana arah? ceritanya, kalau orang bapak mau ya kita harus lapor polisi dulu oh lapor buat lapor, laporan iya. polisi ya ini yang minta hak polisi mengatopsi meng polisi oke okay. jadi surat polisi datang kemarin iya. kemari, oh. oh. jadi berarti kami buat pengaduan ke polsek ini ya. sekarang ini Medan Tuktungan. Medan Tuktungan. Medan Tuktungan di mana sih, ya? ini, dekat ini. Lampu merah yang mau pajak pajak pasar induk yang potongan itu oke lah ya ya sudah siap kita Pak ya sudah hmm. Jadi, nunggu pasien tunggu dia otopsi, Ya, yeah. tunggu dia otopsi baru bisa dimasukkan. Oh, iyalah, iyalah. Ya, itu pasti lah Pasien I. itu tak akan bergerak. Saya buat dari situ. Ya, yeah. tolong dijaga. Ya, bisa, Siap. bisa bisa jadi, Tunggu otopsi, ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Oh ya, eh, ya. Eh, eh saya perintahkan kepada seluruh kota Medan jangan ada narkis Dia jangan ada yang satu komando oke satu komando jangan ada Atau si Sandi nih kunang jauh rumah sakit ini. Atau Bapak penunggu rumah sakit ini? Iya, ini. Siapa balik kerja? Bapak penanggungnya. Penanggung jawab. Dia lalan. Ada keluarga katanya. Oh, oh, oh. Halo. Ah. Atau Pak Sandi ga yang lambat Ramai kan aja semua Iya ramai kan ramai kan aja Bapak, Bapak ini nggak iya, pernah jawabnya? kita sana Bapak, Mana bantang, bantang, bantang, bantang, bantang, bantang. Udah, dia kan? diangkat. Ini gak, kalau di luar, ini udah hilang hidung ini. Ah, gini, ini, ini, Yang kami ini sahabat. Yang ini, yang ini, ini. ini. ini. yang yang ini. siapa Jangan di sini? Eh, ini, semua. Ah, Mau jadi ini, berapa lama lagi lo. bisa sore. Atau dokternya saya jemput di mana rumahnya? Pastikan dia gini nanti Ya, Pak. Pata, di cara lah bicara ya, lah suruh kan batak kau Berarti nasi yang punya punya, kita dianggapnya ini. coba kasihkan dulu sama. Kalau gak ada satu jam, kalau anarkis di sebelah ini jangan jangan salahkan kami. Iya. tunggu satu jam. Kalau anak di jangan salahkan masyarakat. Tarata. Iya. Makarinya itu di sebelah saudara, ini jam belas jam satu udah ada solusi anak istansi ya? ya, ya, ya, ya, ya, ya. Karena baru, baru, baru. kami sudah sabar Apa mata kau koteng -koteng. kau kau? tak aku Udah, ada di situ. satu jam, di situ. Aku ada di situ. bang, Aku di situ. Aku ada di situ. Aku ada di situ. Aku jam, di situ. Aku ada di tunggu ada tunggu, ada ada ada Jangan Biar keluarga Keluarga ingin mengetahui kenapa ada memar di dalam tubuhnya ya apakah memang sengaja kan dibuat atau gimana gitu loh kasih kejelasan ya? dan dari jam 5 tadi pihak keluarga sudah menunggu kenapa dokternya lama kali apakah dari sini ke Jakarta gitu loh ya, itu jebraka sekarang ya? sudah PP diajak Jakarta dan diajak pesawat itu keluarga kalian bagaimana perasaan kalian gimana perasaan kalian kalau keluarga seperti itu gitu bukan gimana perasaan kalian gimana perasaan orang monyet mana tanggung jawab ada mali ini monyet gimana perasaan kalian kami tidak mengganggu ketenangan, uh, pasien lain, tapi, tapi ada yang datang ya. cepat, dokternya, kami tidak seperti ini, gitu Ya, jangan dia pakai masyarakatnya seperti bapak itu. Bapak bapak Ini ya. tadi, ya. oh. ini pergi, ya. ini tadi. Ya, mana-mana, mana Ada berapa ya? semua rokok, masyarakat ini. Tidak, rumah ini. Tadi saya dengar, Mulai jam 06.00 tadi. Katanya tunggu menunggu. Andai kan kita PKK Kecamatan Babakan. Kita perlu sini keterangannya. Dari ini apa? Apa detengnya rumahnya rusak? Kami bilang gini. apa Tidak, Logika, Ini viral kan aja buat ke orang-orang masing-masing. Ini akan loncat. Ya tolong diseriat, ya, diseriat. Ya. Ini live ya. Ini rumah sakit area Malik. Area Malik. Kami minta pertanggungjawaban dari Ria rumah sakit area Malik. Gak ada dokter yang bertanggung jawab Gak ada dokter yang bertanggung jawab Atas meninggalnya naburu saya Meninggalnya mulai jam 5 sore Sampai ini hari jam jam jam, jam 12 lewat 15 Dini hari ada realisasi Aku butuh omongan dari Aduh komando, apa sama orang. Itu uh, oh, kita kan. Nah, ada lagi Satu lagi aja. Satu lagi, satu lagi, satu, lagi satu lagi aja perempuan aja. Tadi kan udah dua ya di長kan, Ini, ini, ini kakak, kakak, kakak, kakak mulai bertiga masuk ke dalam ya yang lainnya boleh menunggu di luar oke okay? masuk aja sebagian biar oh, apa biar bisa ya. disiarkan langsung kan ini pandemi pandemi silakan Pak, pak. pak. Ya, ayo masuk ya, silakan ya, ayo Ibu ayo masuk masuk masuk Bu masuk aja berapa kita boleh tatapannya dengar Ibu siapa ini ayo silakan mari sini ratakan ini mari si panjai mari si panjai tadi kalau udah lama aja Bang enggak usah 4 wah bagi kena ngumpul jawab puas ratakan merah merah udah video Bang udah masuk, masuk, ya. masuk, masuk Masuk aja ya, kami di terlalu orang bisa saya buru menangkap ini ke polisi. Ya, betul, betul, betul. Tahan ke polisi Ibu bilang KTP saya. Saya merasa keberatan. Kenapa bahasa Ibu? Akan Ibu tahan saya ke kantor polisi? Hanya karena KTP. Dimana mana keadilanmu? Jangan kelancang warga yang miskin ini. apa ibu mengadukan saya ke kantor oh, polisi. Kandakan TV saya hutan Ada apa ini? Lah, tapi yang mau, Bagaimana ya. saya mau mendekat sama? Ini kamu? Ini Sementara ini kamu menancam saya mau mengadukan kantor polisi. Jangan, apa? Jangan, jangan, jangan. Ada ini. Jangan, ibu, ibu ini mengadukan ke kantor polisi. Ini langsung kamu tahu baik-baik aja pak ya. bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. ibu panjai mau mengadukan saya ke kantor polisi enggak dari mana jangan geli hukum mengadukan saya ke kantor polisi Aturannya kami yang mengadukan ya. polisi yang... kami yang kehilangan kami kehilangan ya. nyawa ya. Satu, si ibu baru panjai ini ya. mau mengadukan saya ke kantor polisi ya. Berdasarkan karena apa ibu mau mengadukan saya ke kantor polisi siapa sebagian apa dasar ibu satu hari satu malam kami menunggu kapan kali ibu mau ngadu mau maaf Bagaimana kalau keluar jam seperti itu? Jangan kowancam-cam orang susah. Bbb, mau berapa ribu? Turunkan masa bbb. Kenapa mesti harus ke atas nama polisi? Mau kau saya ibu? Bintasarkan apa? Berdasarkan apa? Apa saya nggak bisa bermohon? Prokes. Ibu minta tiga, saya minta empat. Tidak bisa mau saya lakukan kamu kata polisi kamu bilang. Bahasa apa itu bahasa lagu orang tua? Ini aja kita dari posisi pembinaan suntukan ada ya kira-kira ya. sekarang yang menjadi permasalahan itu bisa kita bahas baik-baik ya pak. ini namanya juga ibu ini juga yang sudah meninggal Yang harus juga kita hormati. tak ada hati nurani rumah sakit ini. Udah, makanya tak ada mulai dari zaman enam sore kakak saya ini meninggal. Benar, benar. Makanya disini... tak ada yang bagaimana saya tanya-tanyakan kematiannya tidak ada. Benar. jadi maksud saya begini pak. Gini, pak. bagaimanalah kalau keluarga mereka ini seperti itu. Gini, ya. Ini kan harus kita selesaikan juga, Pak ya, biar ibu juga bagaimana mendapat haknya juga kan begitu. Seringkali Ibu pasti mengadukan kantor polisi, sudah berapa banyak kau mengadukan kantor polisi? Udah, udah, Gampang kali mulu Ibu mengadukan ini orang kantor polisi. -ke. itu mulu ya, Ibu mengucapkan ya, mengadukan kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor polisi. Emangnya kantor polisi itu kantor polisimu? udah. punya polisi. Gampang kali ngancam-ngancam orang susah. Saat ini Pak, tiap kedokteran sudah hubungi kita. Karena, prokes, gini, gitu. Karena iya. prokes mau prokes itu ya giliran enggak apa-apa lah kalau udah tahu giliran prokes dari semalam udah selesai nih kalau kita datang Kalau ditanggapi kita juga saya hanya ini. meminta kenapa kakak saya meninggal seperti itu Hanya itu yang saya minta mau dikubur secara apa pun silakan tapi saya, sampai saya minta sampai detik ini dia ada yang oh, datang ya, Datang ya. saya jadi ini sudah siap Sudah ya, dulu oke gini gini udah, pak ya udah, Ini siap. apapun katanya kita kan harus istilahnya menyelesaikan ini dan Pihak keluarga semalam ini minta penjelasan Bagaimana dari pihak kedokteran ada maling Nah saat ini yang saya tahu Di dalam sudah ada dokter forensik pak nah, dokter forensik bisa menjelaskan Nanti pihak keluarga Boleh kita sama-sama ke dalam Tadi kenapa saya minta empat? Saya ini Bapak oh. manusia bodoh. Maksudnya Ampat sekarang ini dari pihak keluarga. Iya. Mewakili. Iya. Silakan. Nah. Siapa yang kira-kira? Saya mau minta Siapa Ampat untuk ini? apa? Yang baik, mengerti baik. hukum. Baik, baik. Coba. Karena kami Coba. ini bodoh-bodoh. Si baik, kita mediasi. Yang empat orang yang mana? Nah. Ini Pak. Tunjuk, Pak. ayo. Ini yang oh. ya, ya. saya minta. Yang Jangan makin bodoh nanti. Baik, baik, baik. Ayo. Awas share. Siapa yang mau? Yang lain nunggu di luar. Yang lain nunggu di Oke, siap. Ikutin. Yang lain nunggu di luar Ya. Jadi saya harus tunggu mereka ini untuk buat laporan ke Poltabis Medan. Tetapi datang pihak Poltabis Medan besok siapa yang mau diadukan sudah saya bilang yang diadukan pihak rumah sakit. Masalah siapa nanti dokter yang menangani Pihak kepolisian yang menyidik. Tetapi datang pihak kepolisian adalah besok aja katanya karena bodohnya lah anakku ini atau gimana nggak ngerti saya kenapa tidak tahu. Tadi juga saya katakan memang aja ke Polda kasih tahu aja bahwa saatnya saya maksud sudah mengadu ke Poltabis Medan tidak diangkat seperti ini gitu aja maka saya sambut kepol tidak tidak dijalankan atau tidak saya tidak tahu bukan enggak saya buat laporan polisi saya suruh dibuat laporan polisi tetapi alangkah sayang saya, saya, saya sayangkan tiak dan Poltabis Medan kenapa ditolak warga yang melapor kenapa disarankan harus besok ada apa saya tanda putih Masalah siapa yang, di, yang, yang jadi apa ya kenang di penyidik yang menentukan setelah olah TKP itu yang saya tahu ya masalah masyarakat ya seharusnya ditampung pengaduan masyarakat diterima masalah siapa yang yang mau diadukan ya kita tidak tahu pihak kepolisian yang menentukan itu yang jelas kita adukan ya pihak rumah sakit siapa rumah sakit itu siapa yang menangani kakak saya itu yang saya tahu pasti ada di cabutung di rekomendasinya itu dokter yang menangani kakak saya ini saya rasa gitu. tapi pihak kepolisian juga tidak menerima pengaduan dari anak saya dan ikan saya ini kenapa harus besok kenapa tidak diterima di situ yang saya sayangkan